Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini ada tegak menyaksikan program spesial dari kami Program memajikan informasi seputar dengan bulan suci Ramadan Tentunya pemirsa yang sudah kami kemas secara hangat dan santai dalam program kurba Kuliah Ramadan Baik pemirsa pada kuliah Ramadan hari ini, bersama dengan saya Muhammad Farhan Davi Saputra, selaku host yang akan memandu perbincangan santai kita pada hari ini. Tentunya pemirsa, kita memiliki tema yang sangat amat menarik, yaitu keutamaan bulan Rojab, Syakban, dan Ramadan. Tentunya pemirsa, saya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber terpercaya dan kompeten dalam bidangnya. Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG. Yang amat kami hormati, Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG, Alhamdulillah Bapak Alhamdulillah. telah hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak. Dan juga pemirsa, Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG ini tentunya sudah tidak asing lagi di kawasan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Karena mengingat beliau adalah wakil dekan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Benar ya, Bapak? Ya. Dan juga sekaligus menjadi dosen yang mengajar di kampus tercinta kita ini. Dan juga pemirsa sangat amat tepat dan cocok sekali untuk kita ajak berbincang santai pada hari ini. Tentunya dengan tema keutamaan bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Pabak. Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Pak udah Selamat hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya Untuk berbincang santai dengan kita Dan juga memberikan ilmu tentunya Kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah Nah, baik Bapak, gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa, tambah sehat Tambah sehat Pak ya Alhamdulillah, memang sehat itulah Pak yang kita harapkan Iyi. Pak ya Semoga Bapak dapat selalu sehat dan diberikan Amin. kemudahan untuk Amin. menjalankan bulan Ramadan ini. Amin. Ini kan masih bulan puasa nih Pak ya. Gimana Pak puasanya hari ini? Tetap semangat Pak. Ya, Alhamdulillah semangat. Nanti Nabi, sumu, kasih puasa dan kemakan sehat. Alhamdulillah, tetap semangat Pak ya. Tetap ya. semangat dan tetap fit. Patut banget nih Pak untuk dicontoh pemirsa kuliah Ramadan. Ya, ya. Tetap semangat untuk bulan puasanya. Baik, Bapak Badarudin ini sendiri kan mencakupi sekaligus wakil dekan fakultas Tarbiyah dan keburuan Pak ya, iya. sekaligus dosen. Gimana nih Pak, kira-kira uh, aktivitas Bapak tuh sehari-hari boleh Pak diceritakan ke pemirsa kuliah Ramadan di rumah? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya Ustadz. jadi tiga itu hanya tambahan, dosen tambahan. Iya, <laughs> Saya jadi Ustadz sudah lama, jadi iya. saya memang Ustadz malam-malam di masjid-masjid keliling. Demikian. Oh, berarti... Kli, juga jadi Ustadz juga Pak ya Selain jadi dosen mencakupi Ustadz juga Wah keren banget nih Pak tentunya Baik Bapak, seputar dengan tema kita hari ini Yaitu keutamaan bulan Rajab, Syakban, dan Ramadan Nah Pak, menurut Bapak sendiri ini Keutamaan ataupun keistimewaan Dari ketiga bulan itu tuh sebenarnya gimana sih Pak? Boleh Bapak jelaskan kepada ya. Pemirsa? Terima kasih para Pemirsa Rafa, TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Amin. Rasulullah mengatakan Rajab Saharullah, Sa'ban Sahri Puasa Ramadhan adalah Rajab itu bulan Allah, saat bulan bulanku, Rasulullah dan Ramadhan bulan umatku. Tentu ada makna yang terkandung Ada tiga bulan yang mulia. Ini yang berkaitan yeah. dalam rangka pembinaan moral, mental dan pengabdian kepada Allah. Bulan Rajab kenapa dikata bulan Allah? Karena di bulan Rajab ada perintah salat lima waktu. Iya. Yeah. Selama waktu itu tahun mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab itu Rasul ada mm perintah -hmm. mengucapkan sholat lima waktu. Yeah. Bukan salatnya Kalau sholat sudah ada. Rasulullah sudah sholat sejak menerima ayat pertama, ayat kedua. Ya'yuul muddathir kum faanzir warobuka fakabil. Sejak itu beliau sholat bukra Dia sholatnya pagi dan petang. Nah, kemudian sholat tahajud itu juga lebih awal daripada perintah lima waktu. Ya, dan itu sholat lima waktu ini menjadi momentum untuk melatih diri kita. Iya benar. Kita terkadang hanya mengedepankan fisik, rohani kita kita tinggalkan. Iya benar pak. Kalau anak, anak kita sekolah Nah, jangan lupa makan siang tapi <laughs> tidak dikatakan, nah, jangan lupa sholat Iya ya. padahal kita ini yang penting itu rohani ya. Ya. orang itu rohani. besar tinggi kumisnya melintang, tapi tidak ada sholat ada, ada, ada mananya. namanya Mahmud, Ismail, itu ruhnya Ruh. bukan jasmaninya ya, kalau dia meninggal, ditanya-tanya kapan Ismail dikumimikan, tidak kan kapan <laughs> jenazahnya dikumimikan nah ini, maka dikatakan bulan Allah ya. dan Allah pengen betul kita mengabdi kepadanya Qul inna ni Allah, la ilaha ana Pak Budri wa'akimi salat al-zikin Muhammad Aku ni Allah, tidak ada tuan kecuali Aku, dan sembahlah aku Nah ini maka dikatakan bulan Allah Bagaimana kita bisa menyucikan hati kita Untuk tunduk, patuh Dan mengagungkan Allah, yang maha esa Di bulan Rajab Di bulan Sa'ban, ini bulan Nisbu Sa'ban ada maka kita lihat misalnya al mawardi dalam kitabnya al mawardi dalam kitab al mawardi itu mengatakan bahwa di adukan itu sholat hamim wal kita bil mubid inna anzalna fi letimubaroka inna kunna munti fihi yufroku amrin hakim ini ada ayat empat ayat awal itu menentukan bahwa hamim adalah orang yang tahu kita bil mubid kitab yang sangat jelas ini Inna anzalnahu, nahu turunkan dia filah yeah. di malam mubarakah malam barakah itu kata al mawardi itulah malam nisfu sahban yeah. kenapa karena ada berikutnya ayat keempat allah katakan fihi yufroku allah tentukan pada malam itu Kullu amrin hakim setiap urusan secara bijaksana nah, maka orang kita dulu sejak dulu itu melakukan baca surah yasin yeah. kenapa karena yang ditetapkan itu ada tiga umurnya rezekinya dan takdir baik dan buruknya. Maka dengan tiga yesus bagi wasilah. Karena Allah katakan yes. ya ataqullahu apa? wa ta'u wa ta'u wasilah. Ayo bermuktal kepada Allah dan carilah wasilah. Di wasilah untuk Allah kabulkan doa kita. Maka dibahas surah surah Yasin. Dan banyak lagi hadis, hadis yang mendukung itu sehingga bulan Saban di Rasulullah. Dan Rasulullah yang berkata itu, yeah. aku Rasulullah pengennya ketika amalku diangkat Barang susah sahabat itu, aku lalu kondisi berpuasa. Dan ketika itu berpada, takdir ke depan, aku juga bisa berpuasa, dan minta kepada Allah, agar diberikan takdir yang baik. Makanya itu, bulan Rasulullah, bila Rasulullah mengamalkan itu. Kalau ya. kita mencontoh Rasulullah. Nah, walaupun Ramadan, saya, kita yakin, ada ya. satu malam sangat barukah, yaitu Laylatul Qadar. Inna anzanahu fi ladilqad. Yang pertama, tuh dari Allah, baitul iza, itulah malam tulqadar. Kapan waktunya? Walau alam. Yang jelas, 30 waktu itu, 30 atau 29 Ramadan, itu Waktu yang salah satunya. Maka kita kalau beli lotre beli kalau. Kalau salah satu itu kita beli, kalau <tuk> <galo>, dapat. <tuk> ya, <benar, Pak. tuk> <tuk> kalau kita cuma tanggal 17, lewat nanti. Nah, jadi beli semua. Hmm. Jadi anak-anakku, para mahasiswa dan pemirsa sekalian. Ketika kita mendapatkan keberkahan. Di malam-malam Ramadan. Maka kita isi tanggal satu sampai akhir Ramadan. Pasti kita dapat. Nah, kenapa ada lotre ini? Karena Allah sudah berjanji ketika Rasulullah menghambuskan nafasnya, maksudkan tanya, umat, umat, umat, umat kelihatannya Jibril. Atau Jibril, Allah surah bersumpah, Allah haramkan surga itu untuk dimasuki, kecuali engkau dan umatmu duluan. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Nabi adam itu puluhan ribu tahun hidupnya. Nabi Nuh itu ribuan tahun. Amalnya banyak. Nah, iya benar. Bak. Karena itu Allah saing dengan kita, Allah berikan malam terkata. Kalau tiap tahun dapat, 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun, ribuan tahunnya kita dapat keempat, maka kita pantas untuk masuk sorga di luar. Maka kita jangan lepaskan ini. Iya, benar. Benar sekali. Berarti memang banyak sekali keistimewaan dan keunggulan, Pak, ya. Iya. Dari ketiga bulan tersebut. Baik, terima kasih, Bapak, atas materi yang diberikan tadi. Nah, Bapak, di bulan uh, suci Ramadan ini tentunya kita kan dianjurkan untuk beramal, Pak, ya. Iya. Nah, amal apa, Pak, kira-kira yang dianjurkan untuk kita seorang umat muslim ini dalam momentum ketiga bulan ini, Pak, kira-kira? Boleh, Pak, dijelaskan kepada iya. pemirsa? terima kasih. Jadi, kalau kan, salat. Iya, di sholat itu adalah puncak dari segala peribadatan. Ada doa ibadah, as lah. Waduh, doa, doa maupun ibadah. Sholat itu adalah doa, doa itu puncak dari segala peribadatan. Maka di bulan Rajab, ulama-ulama kita menganjurkan, "Kita ini minimal 50 rokaan." Nah, iya, di 50. Kenapa ketika Rasulullah SAW itu 50? Masih bukan homsin, uh -huh. homsin itu bukan 50 waktu, 50 rokaan. Nah, kalau bisa kita lakukan apa itu? 17 yang wajib. 17 kan? Ya. Zuhur, asar, maghrib bisa subuh 17, Rasulullah katakan siapa yang menjaga 12 belas rakaatnya? Allah jaga dia dari api neraka. Api neraka dudiat, api neraka akhir. Apa itu? Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah se setelah isya. Itu ada 12, belas. Hidup ya. Nah, ada 20 lagi yang rumah muakat. Kata Imam Syafi'i, wajib muakat. Empat ya, rakaat setelah zuhur, empat rokaan sebelum asar, empat rokaan sebelum isya. Sudah dua belas. Dua rokaan sebelum maghrib, ditambah ada sholat rawatib yang sering kita tinggalkan. Apa itu? Awabin. Awabin itu minta dikembalikan kepada kesucian kita. Enam rokaan. Di antara maghrib dengan dengan Isya nah, Ini diharapkan betul ini. Kalau itu bisa dua puluh, tambah dua puluh sembilan, empat puluh sembilan. Tambah satu, Witir Innallah witrun, hebul witra, famallah beauty, falasam ini. Allah itu witir, senang dengan yang witir, siapa yang tidak witir, bukan umar itu. Rasulullah. Nah ini ular raja, kita biasakan, nanti seterusnya pakai. kita itu minimal 50 rokaan. Hal ini, dengan sholat itu, insyaallah kita syurga. Allah siapa syurga? Nah ini kan, 60000000 yuhas, lebih audio berkemah sholat. Jadi saudara-saudara amal ya, wah, izafah amal Yang pernah banyak sholat, kalau baik, jangan kebaik semua. Tapi kalau sholatnya centang perenang, yang tujuh belas juga dijago, nah ini bahaya. Melatih kita untuk memberikan sholat yang benar. Tapi sholat yang benar, karena sholat itu akimis sholat. Dirikan sholat. Apa maksudnya? Allah kata Al-Quran, akimis sholata lidhikri. Sholat itu dengan aku. Jangan dengan yang lain. Kita kan ada Allah, jam tujuh, rekaman. Ya Allah, janji dulu wali kota. Ya Allah, ilmu banyak pikirannya, nah, banyak urusan dunia yang dibicarakan. Jangan hati-hati ya. karena nanti orang yang tidak sholat benar, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kalau kita sudah ingat Allah, Allah katakan Allah binti kerilahi, tak ketahuilah dengan hati oh, makan tenang. Jadi sholat itu melahirkan ketenangan. Kalau kita tidak tenang, ada surga unsur hmm. nah, yang bisa surga itu lo panggil ya, ayah Tuhan. Nabsul mutmainnah kisah lari bicara dia dia ibadi yang tenang kembali lah kepada Tuhan tenang kita jadi itu tenang kita kan tidak kan orang beli mobil kita masuk mobil mobil ambulan kawan <gawan> beli rumah kita masuk rumah rumah sakit rumah sakit kawan beli tanah kita masuk tanah nah ini kenapa karena sholat tidak benar maka di bulan Rajab, perbaiki solatmu. sampai hatimu tenang tidak ada iri hati kalau kita hati-hati, doakan dia. Memang berat. Kalau kita sakit hati orang, doakan agar dia berdiri baik. Jangan kita sumpai. Nanti doakan. Moga dia begini. Nanti kita hati kita akan bersih. Nah, dengan demikian, kita katakan, inna Salat tanha anil fahsyat wal mungkar. salat akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di bulan Syaban, bulan penentuan, ke depan ini kita ditunggu oleh di malam itu. Dan Rasulullah malam itu, amal kita diangkat, langsung malaikatnya istirahat, dan nah, malaikat yang baru turun buku yang baru lagi nah, kita berharap malam itu penuh dengan amal panjang malam itu sejak asar sampai subuh, kita istirahat dengan ibadah-ibadah yang sehingga yang pertama dicatat itu, oh uh, sedang sholat, oh uh, sedang sedekah, nah, ini ketika dibaca itu buku kita yang pertama itu, semua kebaikan juga penutupnya kebaikan nah, di bulan Ramadan, ya tadi kita kejar siapa yang mendirikan tarawehnya Rasulullah maka dia sudah dihitung seperti dia kiamulail. Lail dari Ishak sampai subuh. subuh Jadi kita jangan tinggalkan tarawehnya. Walaupun Tarawih itu ya Tidak bisa mengalahkan Mbak dia dan sebagainya Karena dia lebih utama Mbak, dia Mbak tadi yang 50 Mbak kan Mbak. yang lebih utama Nah ya. ini Tarawih tapi nilainya besar sekali Karena ini bulan Ramadan Bulan Ramadan, bulan yang Sahrul Barokah Apa Barokah? Ada nilai tambah Kalau kita banyak putih minum, hilang haus kan? Ya. Tapi kalau Barokah Bisa hilangkan haus dan bisa mengobati penyakit, penyakit. Nah itu Barokah dan bang, ada. Ya, benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti memang kita tuh dianjurkan untuk melakukan amalan sebanyak mungkin. Iya. Pak ya? Agar mendapatkan keridoan di sisi Allah ya. Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak selanjutnya, Pak, masih membahas mengenai tema kita nih, Pak. E, ketiga bulan ini kan ada keistimewaan sendiri, Pak ya. ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, sebenarnya apa sih, Pak, hubungan antara ketiga bulan ini, Pak? Ya boleh pak, bicara. Ya. Karena Rasulullah katakan itu berkaitan tiga bulan ini berturut-turut, maka rojak itu pembersihan hati. Iya. Hati kita bersih, tidak iri hati, tidak dengki. penyakitkan tiga kan kita nih. Pertama sombong. Sombong. Ya. Kenapa sombong? Karena kita merasa hebat. Iblis itu bahi. Hmm. Iblis itu makhluk yang paling taat. Dan semua malaikat kalah malaikat dengan iblis itu. Taatnya luar biasa. Iya. Tapi ketika dia diperintahkan sujud kepada Adam, dia protes. Kira-kira bahasa kita Tuhan. Allah kejemnya. Aku ini ribuan tahun nyembah kau, tak dengan kau, kok sembah nyujud dengan Adam yang baru kau ciptakan dari tanah Berarti artinya ini, nah, maka dia menjadi sombong, kita kadang-kadang merasa hebat, oh, aku ini dosen, aku ini anak orang kaya, aku ini ini ini yang bahaya nah, Yang kedua, adanya keserakahan Adam sudah tenang, di surga dengan hawa, tapi Iblis ngomong, dan tahu gak kau, di surga ini ada buah, namanya buah kuldi Kalau kau pacak makan buahnya, kau kan kekal hmm. Kau bisa lebih hebat dari malaikat, Allah oh, cakau kau kalahku. Nah, maka dia karena serakah tadi kan iya. pengen dimakannya, maka dia terlempar. Nah, kemudian iri hatinya antara Qabil dan Habil. Adam itu punya anak, melahirkan awal itu 20 kali. Hmm. Itu 20 jenis manusia di dunianya. Yang pertama itu ganteng luar biasa, orang Eropa. Yang kedua orang Negro. Negro. Yo Rambutnya ucap mi hitam, besi-sisi. Iya. Nah, waktu masa menikah, Si Kabil disuruh perintah dengan yang besi tadi. Heeh. Uh Bentar -uh. ada yang besi suruh kawin dengan ayunnya yang kan yang cantik. Yang cantik. Nah, maka si Kabil merasa iri hati. "Uh, ada adil. Ngapo di urinju bila ku ida? Ngapo di nyuk cantik aku nyi jelek?" Nah, ini kadang-kadang tidak bersyukur. Ini tiga penyakit kita dengan sholat selesai. Semua akan selesai. Kita akan menekan bahwa kita adalah hamba Allah yang harus menerima apa pun Allah dan semua pasti ada hikmahnya. Ya, Jangan sombong. La haula wala Kita di zero kata Ari Anjar kalau nak ketemu dengan Allah kita zirukan diri kita mm -hmm. kita banyak ada lampu lampu ini ada dua dua kabel kan iya yeah. ada kabel positif ada kabel negatif, negatif. nah kabel positif Allah Allah aku Allah iya yeah. nah, kalau kita mau ketemu dengan Allah kita negatif, kan? negatif sehingga bisa hidup ini bisa nyala AC nyala lampu nyala kemasan angin nyala tapi kalau kita merasa positif konsulit tidak bisa ketemu Allah. Untuk ketemu Allah dengan sholat, kita rendahkan diri kita. Jadikan Allah. Sujud, rendahkan kepala kita, lebih pantat lebih tinggi. Nah, itu akan melalui ketenangan. Nah, di bulan Syaban memang ketentuan. Agar Allah sayang dengan kita, kita beribadah di sana. Ketika Allah mencatat umumnya, ini baik. Beri kebaikan setahun ini. Nah, ini yang ditafsir oleh iya. Al-Mawardi dan ulama-ulama lain. Yalah Ramadan jelas. Ramadan itu adalah bulan barokah di mana semua pahala dilipat gandakan, kata kata Allah setiap amalan adam bagi dia boleh kulipat gandakan 3, boleh 300, boleh 700, bahkan lebih kecuali Ramadan kalau lebih dari itu, kata Allah tergantung aku memberikan, maka ini kita pejar betul, insyaAllah di sawal kita bisa idul fitri, kembali kepada kesucian kita harajat min zunubihi kawalan um, kita akan keluar dari rasa dosa kita, seperti oleh ibu kita, jadi ada rangka ini, ini Allah melatih, eh sakan Allah Kemudian kita akui bahwa ada penentuan nasib kita oleh menentukan terima saja ketentuannya wa wa kita merasa buruk tapi tapinya baik buat kita kita merasa baik juga tidak, tidak baik untuk kita kita pasrah betul nah, baru pas Ramadan kita akan tenang ibadah itu yakin betul dengan ikhlas kita mendulang amal sebanyak-banyaknya karena ramdoh, ramdoh itu artinya ramdoh, ramdoh itu api yang menyala-nyala yang siap membakar semua dosa-dosa kita dan mengangkat harkat amal -tabat kita seperti emas kalau disepuh itu ya. jadi kuning ini kan jadi kuning. Nah, hati kita begitu kalau dosa kita habis kita akan bersih dia akan Allah dia akan keluar dari dosa-dosa kita dan amal kita akan dapat gandakan, Insya Allah kita bisa menerima panggilan Allah ya ayat Tuhan Nafsul Mutmain, jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rela dan dari adanya, masalah menjadi hambaku, dan masalah ke syurga. Kita bersyukur, kita bisa masuk Ramadan, Baik doa kita, allah Rajab warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi Ramadan. Ya benar sekali berarti Pak ya. ya, berarti memang hubungan dari ketiga bulan ini benar-benar erat sekali Pak ya. Dan juga seperti yang uh, Bapak katakan tadi, uh, banyak sekali memang amalan-amalan yang bisa kita lakukan, tentunya di bulan suci Ramadan ini. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh nih Bapak berikan tips dan triknya untuk mahasiswa khususnya pemirsa di rumah nih. Gimana kiat-kiat agar kita tuh tetap semangat menjalani ibadah puasanya gitu. Tetap merasa tetap uh, fit lah Pak gitu untuk menjalani bulan Ramadan ini. Gimana Pak tipsnya? Boleh iya, Terima kasih. Habislah sekalian yang saya hormati. Puasa itu memang Allah untuk kita. Iya. Bukan untuk Allah. Allah tidak punya kepentingan apa-apa dengan puasa kita. Tapi kita yang butuh. Maka dalam di kita bahwa kita akan jadi orang yang baik. Baik dan benar -benar jelas. Ya ayyuhal ladzina amanu qudibalakum siyama kama qudibal ladna. Fa puasa agar apa? Takwa. Apa itu takwa? Takwa itu kata Imam Kusyairi, jiwa yang dibentuk oleh Ramadan ada empat. Ta, qaf, waw dan ya. Ta itu tawaddu. Apa itu tawaddu? Rendah hati. Hati-hati sombong. Jangan merasa hebat. Yeah. Kita dapat apa apa kita ini? Nol kata. Umma uttu binil ilmi qalil. Aku sedikit kalau kita ilmu. Kita jadi tawaduk kita dengan puasa kita tawaduk kita kan bagaimana merasakan puasa sehari bayi lah loyonian, di iya, lo tidur, eh. di dapur tidur, di teras tidur, di kamar tidur, di kelas tidur, di kantor tidur, berhari puasa bayangkan fakir miskin yang mungkin tidak ada makan tiga hari iya. atau tujuh hari, kita nah, kan masa, wuih kesian mereka terbantu kita bantu mereka, nah, itu melahirkan apa yang lahirkan motor-motor yang kedua, kona. Kona itu mensyukuri apa yang ada. Kita kan kalau siang hari kan ke pasar, pasar apa? Pasar bedu. Pasar bedu. Kepengen kan lo? Ada cincau, ada dawet, ada tapi beli ya lo. Kepengen kan lo kan? Siang siang. Pas kita jajarkan di meja, baru minum secangkir teh, hilang kali itu yang kepengen tadi. Udah punya. Nah, sama kan dunia. Aja? Kepengen gak lo. Punya oh. mobil sih kok nak duo Punya rumah sih kok nak duo Punya bini sih kok. <laughs> iya. Kalau gitu korna'ah, syukur ya apa yang ada Ngapa lagi? Kalau sudah berikannya, selainah Itulah yang Allah reda untuk kita, kita nikmati Nah yang ketiga, waro Waro itu apa? Waro itu orang yang terhindar dari yang syubhat, apalagi yang haram Bagaimana analoginya? Alangkah loginya gitu Di siang hari, ada yang halal, ada makanan halal Kita makan Malam harinya atau seorang motor kagek kita makan yang haram, kasia sia Iya itu ya, benar. Nah, terjaga gitu, ya. wui ala keruginya aku lah, puasa dengan anak-anak tau oh, makan yang hasil menzolimi orang hasil menipu, hasil korupsi nah ini rugi, nah yang kapan nih yakin yang yakin yang mahal ditipnya agar kita bisa berpuasa, bertahan dengan lapar-lapar ini kita yakin, ada pahala dari Allah apa pahala itu surga, surga itu pula jannatul ajilah yang disegerakkan di dunia ini, kita di yang dijelaskan dari sebelumnya bahwa wama yattaqillah yajallahu makhraja wa yalzuku min haiswa layakasim. Saya bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, setiap dia punya masalah, Allah akan berikan rezeki, sesuatu dari sangka-sangka. Yang jamin, kita nih hidup ini tidak usah neko-neko. Ya, Ikuti perintah Allah baik. Allah yang jamin, tidak pernah kita minta lahir ke dunia ini. Tidak pernah kan? Tidak juga ya. proposal, tidak. <laughs> Allah ciptakan, kata Allah, Nah, no, cukup ku Aku berikan mu rezeki dan keturunanmu. Nah ini yakinan. yakin. Kenapa doa kita udah kabul? Kalau kita udah yakin. Karena pemirsa sekalian. Kita kan bujang-bujang mahasiswa ini kan. Ya Allah, kecantik. Ya Allah. Semoga lah jadi bini aku. Tapi hati yang ngomong. Eh, gak kegalak dengan aku. Nah, mana itu? Ada orang tua. Ya Allah, aku pengen pergi haji. Allah. Tapi sudah doa, hati yang ngomong. Duit dari mana pergi haji? Nah, dia mengecilkan Allah. Orang pergi si haji tanpa duit. Orang bisa dapatkan jodohnya tanpa gantengan. Tidak, Allah sudah jodohkan. Semua milik Allah. Maka dekatnya Allah. Nah ini, ditanamkan bahwa perlu yakin Dulu ada anak kecil yang pakai batu, itu, tung tung tung tung sembuhkan loh Kenapa kan? Yakin Maka kita untuk memotivasi <coughs> diri, kita yakinlah Allah siapkan syurga Masa-masa itu kita, kalau kita puasa dengan tenang Allah akan berikan syurga Pasti Jangan mungkin Allah bohong kan? Ma'alakum tetap. betul, ya syurga, tak waduh Allah berikan jalan keluar, ada masalah Allah berikan rezeki kesehatan, kelapangan duit dan sebagainya, dan sebagainya, Allah yang janji maka kalau yakin itu, kita termotivasi, dan ingat jangan sekali-kali meninggalkan Ramadan. siapa yang meninggalkan sehari saja Ramadan tanpa Ujur Sari maka tidak bisa diganti, walaupun dia puas seumur hidup, tidak akan bisa mengganti satu hati hati-hati betul, yang ditinggalkan iya. yang boleh meninggalkan itu yang kuntum au ala syafarin sakit atau dalam kondisi berperlihat, dan tidak boleh kalau begitu sudah luar biasa, beritanya, tahan kan. Tapi tidak akan mati. Puasa itu sehat. Kita kan banyak makan toksin-toksin gitu -toksin ini. Hmm. Aduh ini makan kimia. Semua beli sekarang. Mereka terjadi kimia juga. Sayur kimia. Makan ayam kimia juga. Oh, ayam kampung. Masih juga makan. Makan pur kimia. Nah, itu kan jadi toksin dalam tubuh. Nah, dengan puasa, maka toksin akan dimakan oleh sel-sel gitu. Dan kita ini bisa ada imun, maka sehat semua tas itu, kalau kita laparkan, dia akan kelaparan, dia makan semua toksin itu tubuhnya yang makan, ini anti imun kita, ini sehat itu kita termotivasi, kalau mau sehat, jangan makan kenapa kita penyakitkan? banyak itu kita makan jadi <ganti> kita senali penyakitmu ada di perutmu Perutmu yang buat, yang buat yang sakit, orang yang banyak makan, sakit orang gila itu, sehat terus kenapa? Tidak makan-makan Mengapa yang ya? Sehat dia. Ya. Nah, maka puasa ini berikan keyakinan diri kita dengan puasa tidak akan sehat karena toksin toksin tubuh kita akan dimakan oleh sel-sel tubuh sehingga penyakitnya habis. Kita akan sehat, hipotensi turun, asam uratnya turun, gula, dar gula darah turun dan jantung kornea juga sehat. Maka nah, dengan demikian kita termotivasi. Yakinlah orang sehat itu tidak banyak makan. Kalau mau sakit, silahkan banyak makan. Makan kalau kalau pizza segalau, hamburger segalau. Makanlah galau, nanti tidak lama-lama. Sedro, ya. kalau mau sehat, puasa. Puasa, so. baik. Ya. terima kasih Bapak atas motivasi yang sudah diberikan pada hari ini. Tentunya itu mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Ya. Ini Berarti memang sebagai seorang mahasiswa, tadi kita harus yakin, Pak. Ya, ya. tentu harus yakin dan benar-benar mengamalkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik. Uh, mungkin itu saja Bapak. Sebelumnya terima Makasih. kasih Bapak kami Sama. sampaikan kepada Bapak yang sudah memberikan ilmu tentunya kepada Sama. kita semua. Sama. Semoga apa yang Bapak berikan pada hari ini menjadi amal jariah dan ladang kebermanfaatan amin. bagi kita semua Bapak. Amin. Tentunya terima kasih kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah sudah menyaksikan kuliah Ramadan dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang didapatkan pada hari ini tentunya dapat diimplementasikan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, Tolabu ilmi, fardotun ala kulli Muslim, menuntut ilmu itu wajib untuk setiap Muslim. Tentunya, melalui tayangan ini adalah sebaran kebermanfaatan ilmu untuk kita semua, karena tentunya seorang Muslim adalah wajib untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan terutamanya pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini, pemirsa kuliah Ramadhan di rumah, kuliah Ramadhan akan kembali dengan bahasan dan kompeten dalam bidangnya masing-masing yang sudah kami siapkan untuk Anda di episode selanjutnya. Saya Parhanda Pisa Putra bersama dengan rekan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan. Selamat beraktifitas, selamat berbuka puasa dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.